Bumi tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga flora dan fauna yang beragam. Terdapat banyak jenis hewan buas yang tinggal di planet ini, mulai dari yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar. Hewan buas sendiri merupakan binatang liar dan biasanya memusuhi manusia. Artinya mereka merupakan hewan yang berbahaya bagi manusia karena bisa menyerang manusia. Namun biasanya mereka hanya akan menyerang manusia ketika merasa terancam. Di antara banyaknya hewan buas di alam liar, terdapat sejumlah hewan yang memiliki bobot tubuh yang sangat besar. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Pertarungan antar dua predator berhasil diabadikan oleh ahli biologi satwa liar dari New York, Abigail Martin. Dalam rekaman, seekor jaguar melancarkan serangan ganas pada buaya jenis kaiman yang muncul dari air. Rekaman yang diambil di wilayah Pantanal utara Brasil menunjukkan sang pemangsa jaguar memegang kaiman di bawah air. Pergumulan terjadi saat jaguar menancapkan giginya ke tenggorokan reptil dan mencoba mengamankan cengkeramannya. Jaguar kemudian menyeret buaya yang tampak meronta-ronta ke tepi sungai sebelum menariknya ke semak-semak. Rekaman itu difilmkan Abigail pada Agustus 2021 lalu. Dia adalah seseorang yang mendirikan proyek identifikasi jaguar, sebuah organisasi nirlaba yang membangun database tentang jaguar di Pantanal Utara pada 2013. Jaguar adalah kucing terbesar ketiga di dunia setelah harimau dan singa. Panjang seekor jaguar bisa mencapai lima setengah kaki atau 170 cm. Hal lain yang membedakan jaguar dengan kucing besar lainnya adalah kecintaan mereka pada air. Mereka dikenal suka melompat ke dalam air dan berenang dengan sangat baik dari satu sisi ke sisi lain dari kolam, danau atau sungai sempit. Dengan kaki yang kuat, jaguar juga bisa menjadi pemanjat yang luar biasa. Mereka sering memanjat pohon untuk mendapatkan titik pandang yang lebih baik terhadap mangsanya. Mereka bahkan mungkin menerkam mangsa yang lengah di bawah dengan melompat langsung dari atas pohon. Mereka sering membunuh mangsanya dengan menancapkan giginya ke dalam tengkorak atau leher. Seperti jaguar, kaiman adalah predator. Black kaiman adalah spesies kaiman terbesar dan termasuk hewan yang berbahaya. Selain itu, black haiman juga dinobatkan sebagai predator terbesar di lembah Amazon. Panjang maksimum seekor black haiman adalah 4,5 meter. Sementara spesies kaiman lainnya memiliki panjang tubuh sekitar 1,2 sampai 2,1 meter. Biasanya black haiman hidup di habitat air tawar seperti sungai yang tenang, danau sabana yang tergenang air dan lahan basah. Saat ini diperkirakan jumlah populasi black caiman di alam liar adalah 25.000 hingga 50.000 ekor. Usaha pemulihan populasi black caiman terancam oleh perburuan ilegal yang masih terus berlanjut. Black caiman biasanya memangsa ikan termasuk ikan piranha, burung, kura-kura, kapibara hingga hewan-hewan darat seperti rusa. Bahkan black caiman yang berukuran lebih besar bisa memangsa predator lain di Sungai Amazon seperti anaconda. Oleh sebab itu, blek dewasa dikenal sebagai salah satu pemangsa puncak di habitatnya. Gigi mereka dirancang untuk menjengkram, namun tidak bisa merobek mangsanya sehingga makanan akan langsung ditelan dalam kondisi utuh. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.